sudah negeri itu negeri itu terus kerisu di jajan apa marah jawab saya di kerijoh? Mau ngapa Oh, Sudah pak? Eh, ba. ah, bagu, ya. apa minum lagi Aidan nong tiki naik ibu tolong saya enggak uji aku lagi nah minggu nalau mula nama ibu toh eh nama apa ini huh? nasebut telepon itu ibu mula dinas bah. Bah, be, di nasa dari on langali berhala nih bahwa bata gue nih soki tadi di ladang kira ikuti terbuat teru wame siwa mana ingat ya pak pula mau pa bawah itu so, so, oh, oh, ya, oh, kan? oh, ah, asal juga kau ini bukan buka baju aduh Guru di sini juga aduh. itu? aku di sok kami udah itu mau dia di kampus apa? Oh itu keadaan itu dia di itu si itu bapak hati itu itu itu dia Oh itu kita, ini orang oh bapak. ahli bapak. entah sama bapak di sana, Pigoh, sapi zaman semur, ali ada yang jual itu nggak ya, bicara itu orang rumah, itu itu dulu hmm. itu tuh kita aduh sih ya kamu tuh bolak itu nggak bola. ah, jam dua bolak sama, -sama di bola. oh kamu masuk itu lah Ada? No Hey ba menarado hasiat ha ali mau ba menotek atiat dang kare juro gula na onong kamu tulerang boga si natuari na hulai lanjut to kamu jeneng marulao nasokkin tudino la baba marulao poko na bajolo amujor na tulerang au ning lao tulau ni lemsi japor hajan lao peoap la berho bas lao dang lao tusio se lalep hundud dulu ni sok atorato da roda ajolo saeno ulao muhe aro ao da begi oro oro wa bismillah yo saya punya truk Kenapa ini suakti? Nanti Pak sebenarnya Apa yang lawan itu cara dong cuma Marisa bohong kan? Luar biasa Romeo makhluk dia patik. Ibu bohong deh bapak karey jadi pola kan? Pola kesalahan naro karey jeli teh karehu Marisa ya ma mah? Bapak Marisa karey manggis gis gis dokai kuliah dokter beda? Tangan karemu beda istri kok? Coba bapak mau mengajar loh hepek? Keli teh karehu Marisa? Pas mau dokan di bapak bebo di pola dokan? Paling nomor mea, paling nomor game nah, nah. Luar biasa Rumi Hukko Kita yang bawa kita lalu Kita yang bawa kita Acik-haci tak ada apa-apa Acik-haci hamil di Demi bak kuliah Hukko di Medanan Habis dokoko manerah itu Pas mulat itu son Tak boleh tambah tolak tahun Soalnya marah ulang di Medan kan Awal wah Geruk gue bingung kakak mudah udah, -udah. lulu lulu Sa -sa -sa -sa salah, mangalum, ah. memang sopan, Dehor, Ma, ada kok. bapak Kalau bapak nama Tarung Bio Kalau jadi olehnya bapak, bapak tuladang, bapak musik tujuh mak. Jadi, tapi itu di sana? Kalau semar game, marpungu dok dongan doang nak, mar game, marpungu dok doang doang. Dang harus kasih si ani. hasil itu mau mereng bapak teh oleh salak itu. Buku bapak teh, apa yang bantuan apa? Apa segera terbaik na'u Kalau mengurupi bapak, tarong gogokku Bapak harus na' Kau nama itu Madonga di bapak, tiki libur sudi ya Barongan non, Buenom bukai pertimedan Tapi sungguh nombayin tukang Situ itu prasak Mereka bapak, terus kolik sakari juga Tapi butuh luja, Dua mulai sampai saat satu Karena kereji terus, bapak yang ngim sasih kau nih, bolo masalah perkuliahku kulo, dok persekoloku, matang jawabmu, mu ne, matang jawabmu mu ne favorat to di rumah kanal sekolah san, alepe itu, ipe kuta dot tado riti, jurita, tang jelmana mana murah hita, Jelmana mana fokus jahitah itu. Enggak tadar diri ku. Makan ai sorang di pele-pele kau. Ngurang kau ngadi ka bi ka bi ana. Bole jadi to de really ke sini pe ero kan itu Bapak ibolah kan. Ramala saw. ada itu. Oh tahu ngadi de ni to. Ngeliwa se itu. Harus nagi boto itu dia na dia na Kau apa? Eh. Aduh. nomor bos, soal Ah. Nah, nomor itu hei dia nak kipotong botom nasurot-durot siya. Kisah doon eh, pili pakko ka. Oh, bahasa nungutug yun nung botong. Asung long longa ta, mangulang homo dyan ah, e eh. Asude, nga tarla batita na nang mabayan ah di siya. Mabayan hauman di Eh bahasa gini sangit yun eh. Munguwa mo apa ah. mau gue nang namparnya terus <tipos> di apa situ si be baru madu bapak ngomong jajan tapi ibu pula adalah satu ni buh unang heduan asa malang naga di bantuan di potong moket gua gua bantuan nah, nizami gua di tahtu koman wang dirim pola lomadongan yang mang asabu isi kola di potong moket salahnya gua mada unokinang aja deh yang nah, sih sihat-ahab di tiba-tiba berhamu bau adih. labur juga di potong alanya ke gudang itu akasih karejuannya lepas orang tanggung jawabku sebagai mau mau di situ bangsa ini memang ikut dulu-dulu mau alai asam masai, Itu yang jupodo donga Oh, bati. Nasi mertek bunyi ribuan nanti sang hero jotos on. Udah lu baju bah, gini ya, Mas? disini sedikit doang nah sini ya pak bernain itu juga gimana pak adonan nge-sido molotong ke kurasa diberi kodo naking di botong ini dari milu ngasap dan lau mengharap dan sikolai botong ini alanya unang maju alanya aku aso tolak bigogokku salah kau Sudene ni asa sekolah do sikola marang dirang hey, bapa na wirat terus na girai motor sosok orang na piragira guru bapa na diboto do lujakku na nung di hilala rosong di lujakku onan roho tu huta lasih torhanku ao ale dibalik nih sudi Ikut pikiran kurawa belum mulau nato pangarut tuan. Ah, ah balat jom piga bulat ke depan. Malor orang na hulau na umi. Ah malianok tuo. Malor orang na mau pas di tikisisonganon. Mas hari be berubah mau. Kolani botomi nama merdongan yau. Malor merhamuli ya nih. Malor orang ratam mat dopeo betul dia mau. Malor kolana harupin bangulau sudi tak ku tadi hari naik ro rokkak ni botomi tinggal masalah kau di jam tinggal masalah kau manggula honus harap ro ikut ikut tambah dohonian di bagas setahun. no nah, saru ram guru sarap pertang-tang bah bahu bawang bah au dang na aru bisido honokku ruho babe reng lu jakhku tarwao na amang bisa bui lopi hulahun, hulahun lo kur, asa bui kolak. Ale, zoni mem. Awal lo nengkarijo pik, manggula bi. Bahwa mamang. Tapi nggak, tapi mau lo nenglawu, lo dongamu lawu yuk. Aku pulang mau